Kalian yang menonton video ini dari daerah mana aja sih? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Supaya kalian bisa saling berinteraksi dengan catatan tidak saling meninggalkan nomor handphone. Hari ini banyak banget ya. Oknum-oknum penipu yang masih saja memanfaatkan kesusahan saudaranya sendiri. Dengan cara berbohong dan menipu orang lain. Ya Kita doakan semoga oknum-oknum tersebut cepat insaf dan cepat bertobat supaya jadi orang kaya juga. Amin. Oke hari ini siapa yang masih terjebak di 5, 10, 15, 20 aplikasi pinjol Dan hari ini sedang berputus asa Panik jelas ya Orang-orang yang tidak pernah mendapatkan teror Orang-orang yang tidak pernah berhubungan dengan orang banyak Apalagi hari ini dihubungin dengan 5, 10 per hari ya kan Baik melalui WA, SMS Apalagi pengingat ini tuh segala macam jelas ini akan membuat panik Jelas ini akan memecahkan semua konsentrasi yang sudah dibangun dari malam istirahat dan paginya mau kerja Gitu mau kerja diteleponin di jalan sama aplikasi-aplikasi pinjol Nah itu sudah pasti akan membuat beban pikiran kita akan terus bertambah Dan hari ini siapa yang gagal bayar di aplikasi rupiah cepat Ada kami modal nasional ada pundi ada modal ya KTA kilat, bantu saku, isi cash, uang mi, banyak banget pinjam yuk ya. Banyak Watas, pin plus. Dan akhirnya hari ini galau. Setelah gali lubang, tutup lubang. Setelah minjam ke sana dan kemari. Setelah mengikuti instruksi dari DC Debt Collection penagihan dari aplikasi-aplikasi pinjol yang mengarahkan kalian Udah kamu pinjam aja di aplikasi yang lain Nanti bayarkan kembali ke kita Lalu ajukan kembali Dan bisa minjol lagi Nah itu merupakan kesalahan fatal Di awal yang banyak dilakukan subscriber kita Dan hari ini Siapa yang gagal bayar 5, 10 atau 15 aplikasi tadi Kita menganjurkan Untuk stop bayar Terlebih dahulu Stop bayar Sampai kalian mampu Stop bayar supaya kalian nggak lagi gali lubang tutup lubang. Dan hari ini masih banyak dari teman-teman kita itu yang menakut-nakuti diri dirinya sendiri, yang menakuti pemikirannya, yang hari ini merusak semua kegiatan-kegiatan positifnya dengan cara ya menarik diri, dengan cara tidak bekerja lagi, atau mungkin dengan cara udah merasa malu, ya kan? Hari ini ayo bangkit. Ayo semangat kembali supaya bisa kita perbaiki Jadi yang hari ini terjebak di puluhan aplikasi pinjol Aku pengen mengajak kalian untuk stop bayar terlebih dahulu Sehingga kalian benar-benar mampu untuk membayar satu per satu Yang menjadi hutang kita hari ini Ingat orang-orang yang sudah terjebak dengan pinjol itu Tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan hut Di aplikasi pinjol ini secara bersamaan secara keseluruhan karena kita masih tetap menunggu gaji bulanan yang masih segitu-segitu aja hari ini yang masih memikirkan ya bang ini biaya denda dan bunganya terus bertambah bang itu udah memang otomatis ya kan jadi nggak usah dipikirin itu dipikirin atau enggak ya memang terus berjalan dan OJK sudah merestui 0,4 untuk bunganya per hari dan gua masih berharap banget buat pemerintah khususnya OJK dan API agar kembali menurunkan suku bunga, jangan lagi 0,4, 0,2 atau 0,1 aja, supaya memang masyarakat ini benar-benar merasakan manfaat hadirnya aplikasi pinjol di Indonesia, ya. Jadi untuk kalian yang belum mampu melakukan pembayaran stop bayar, ya, nanti kalau memang sudah ada rezeki kalian lunasilah satu persatu yang mana duluan kalian mampu. Kalau berharap bangun tidur bisa melunasi semua dengan cara nggak bekerja itu nggak mungkin. Jadi apa yang harus dilakukan harus menambah pekerjaan, harus menambah peluang dan bisa menghasilkan cuan, baru kita bisa bayar satu persatu. Lantas bagaimana bang untuk masalah biaya denda dan bunganya? OJK juga sudah bilang untuk masalah biaya denda dan bunga itu. Tidak boleh melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Loh, bang, itu sama aja dengan rugi, bang. Lebih rugi lagi. Kalau kalian itu terus-terusan membayar biaya perpanjangan. Coba hitung. Dan siapa hari ini yang masih membiarkan dirinya membayar biaya perpanjangan? Mengutang ke sana kemari. Stop. Jangan diteruskan. Kalau memang kalian mau niat keluar dari zona aplikasi pinjol ini. Keluar dari jeratan riba ini Kalian harus bisa Memantapkan diri Untuk stop bayar Lalu melihat peluang apa hari ini Yang bisa untuk membayar Hutang-hutang tersebut Kalau masih meneruskan dengan cara Gali lubang tutup lubang ini gak akan ada habisnya Yang ada nanti kita tambah pusing Itu udah pasti ya Nanti Kalau seandainya memang sudah ada peluang Untuk membayar gua yakin subscriber subscriber yang hari ini sudah merasa tertekan secara pemikiran dan kehidupan bakal nggak mau lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Yang hari ini masih berhutang di peleter-peleter. Yang hari ini masih ketakutan Didatangin sama debt collector, debt collector lapangan. Aku pengen mengajak kalian itu untuk berpikir positif. Jangan seujon. Jangan anggap semua debt collector lapangan itu galak. Akan mempermalukan kita enggak Kita udah share ya Kemarin uh, Dep kolektor lapangan dari Credivo Cukup baik Cukup bagus Cara menyampaikannya dengan sopan dan beretika Jadi enggak semuanya dep kolektor lapangan itu Seperti itu Dan hari ini masih banyak yang bertanya-tanya Bang aplikasi A, B, C, D, e ini Apa udah ada Dep kolektor lapangannya atau enggak bang Kalian bisa ngecek di video sebelumnya Aku udah rilis ya di tahun 2023 ini Aplikasi pinjol apa aja yang mungkin memang sudah memiliki debt collector lapangan Kalian bisa langsung cek Dan berhentilah memikirkan Yang hari ini bukan tugas kalian Kalian itu nggak ada tugasnya mendata aplikasi pinjol ini Sudah punya debt collector lapangan atau tidak Kalau seandainya punya lantas kenapa Kalau seandainya ku jawab tidak Berarti kalian merasa aman. Enggak juga. Jadi enggak usah menghabiskan energi dan pemikiran kalian itu yang bukan dengan urusan kita. Loh bang, bagaimana enggak urusan? Ini kan utang hutang kita. Iya benar. Masalah debt kolektor lapangan yang mau datang. Ingat, kita wajib kooperatif apabila memang mereka datang dengan sopan dan santun. udah selesai sampai dengan disitu. Kalau yang memang belum mampu melakukan pembayaran. Ya jelaskan. Hari ini bahwasannya situasi perekonomian kita memang lagi gawat. Belum sanggup buat menyicil hutang. Ya itu yang pertama. Lantas kalau hari ini kalian takut. Aplikasi-aplikasi pinjol yang memiliki debt kolektor lapangan itu. Mempermalukan kalian. Kalian tinggal rekam saja. Kalau seandainya memang mereka melakukan tindakan-tindakan yang sudah melanggar hukum, segera laporkan. Segera laporkan kepada pihak kepolisian terdekat. Ya minimal kepada perangkat-perangkat desa yang ada di kota kalian. Misalnya siapa bang? Pak RT, Pak RW, atau Kepling, atau apalah yang ada di dekat di dengan rumah kalian itu. Jadi nggak boleh. Nah, sekarang kitalah yang harus meneliti ya. Apa-apa hari ini yang kita anggap menjadi sebuah masalah Hari ini sebenarnya yang menciptakan masalah itu ya kita sendiri Dengan cara menakut-nakuti diri kita sendiri Dengan cara terus-terusan berpikiran negatif Padahal kenyataannya semua tidak seburuk yang kita bayangkan Tidak seburuk yang kita pikirkan Ya jadi harus tetap bisa bersikap tenang Kunci bisa menyelesaikan semua permasalahan dalam hidup ini Termasuk di dalamnya masalah pinjol, masalah keluarga Masalah pekerjaan itu adalah bersikap tenang Bersikap tenang itu dibutuhkan supaya kita nggak salah lagi dalam mengambil keputusan, solusi, dan yang lainnya Hari ini yang masih merasa takut ya Takut kalau disebar data karena udah diancam bang. Aku udah diancam mau disebar data. Bagus. Tantang sekalian apabila memang kalian hari ini diancam disebar data. Setelah misalnya kalian mendapatkan WA. Baik kalau seandainya kamu gak mau bayar utang di aplikasi kami. Kami akan menyebarkan data. Bilang sama mereka. Balas WA mereka silahkan. Apabila hal itu terjadi maka secara otomatis hutang saya di aplikasi kalian akan lunas. Saya tidak akan bayar lagi. Hutang di aplikasi pinjol yang sudah melakukan penyebaran data. Udah selesai amin dengan disitu Jadi hari ini jangan lagi mempersulit diri sendiri itu deh. Itu salah satu kunci biar kita itu bisa bangkit dari semua permasalahan ini. Ayolah bangkit. Ini tahun 2023, awal tahun. Kita masih punya range waktu 11 bulan ke depan. Untuk bisa menata kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi, oke. Yang penting harus semangat, dan jangan lama-lama mengurung diri sendiri, ya. Kita khawatir nanti ada bisikan-bisikan makhluk gaib sehingga kita melakukan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Jangan, ya, jangan ada lagi korban yang berjatuhan hanya karena hutang di aplikasi pinjol, oke.